hey what's up everybody WhatsApp balik lagi dengan adibu channel hari ini kita ada di Pantai Melasti kita kesini mau mengunjungi salah satu beach club yang baru buka kemarin namanya Katamaran mau tau keseruannya seperti apa let's go langsung kita masuk Selain di Katamaran tadi, di dalam, ternyata di luar sini juga banyak pengunjung. Ini ada yang datang foto-foto. Depan sana, terbanyak yang berendam, Ber, ah, sorry, berendam, berenang. Oh. Kalian lihat di bawah nih, ramai. Cie. Suasana pantai sore ini sangat ramai. Bing. Jadi ada banyak opsi untuk kalian yang mau kesini dan bisa cari yang tempat seperti di katamaran atau mau cari tempat di pinggir pantai seperti ini atau bahkan cuma chilling di tepi pantai. Semua terserah kalian. Tergantung selera kalian seperti apa. Selain itu, juga banyak warung makan di sini, beraneka ragam yang jualan. Banyak warung makan, bahkan yang jualan baju pun ada. Jadi, kalau sekedar untuk lancang di pantai. Setelah itu lapar, kalian mau makan bisa ke sini. Oke, selain pantai, di sini juga ada panggung budaya, prahar, Sacita Desa ada tungasan. Ini kemungkinan nanti uh, akan diadakan terkecak di sini. Nanti saya akan tunjukin tempatnya ke depan sana. Jadi dari sini kalian bisa lihat sana saat matahari terbenam. Kita akan menuju ke panggung kecak. Nah ini ada ibu bapak-bapak lebih ngambil gambar. Dari sini kalian juga bisa lihat ke atas tribun jalan tadi kita turun dari sana kesini. Nah, ini kita menuju uh, panggung kecak. Nah, ini dia. Berarti kalian lihat di depan ini ada bundaran. Kemungkinan ini yang akan dipakai para penari kecak. Ini ke panggung itu yang bakalan pakai untuk para pengunjung nonton kecak. Coba kita naik ke atas dan uh, kita ambil gambar dari atas ke bawah. Naik di paling atas, akan mengambil view ke bawah kira-kira seperti apa. Oops. Jatuh gengs, jatuh gengs di sini. Oh, wow, this is beautiful. Sangat indah. Lagi saat sunset, nonton kecek di sini. Luar biasa Bali memang luar biasa Beautiful Bali Nice Sini perjalanan kita hari ini kita akan berjumpa di video berikutnya bagi kalian yang suka dengan video ini silahkan like dan share sebanyak-banyaknya bagi yang gak suka silahkan dislike dan bagi kalian yang belum subscribe ingat apa kata mama sama papa subscribe channel ini cepat sekarang juga subscribe Jangan guys oke Sampai jumpa di video berikutnya, bye-bye.